Mengubah kilatan lampu hijau saat mengikuti jalur gunung dan langsung bergegas menuju puncak. Gunung yang tak terukur memiliki sepuluh puncak. Setiap puncak memiliki tiga jalur ke puncak gunung. Pertempuran sengit tidak dapat dihindari jika seseorang ingin mencapai puncak melalui salah satu dari tiga jalan ini. Lindung berlari melalui cabang-cabang padat dan daun di jalan setapak di atas gunung. Seperti monyet lincah. Segera setelah itu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat beberapa sosok dengan aura kuat di dekatnya. Kelompok ahli ini yang bergegas ke gunung juga mendeteksi Lindong, yang dengan cepat mendekati dari belakang. Cici, lampu hijau menyala di mata Lindong. Dia mengepalkan tangannya dan petir kaisar tongkat muncul. Cahaya kilat menari-nari gila ketika banyak baut menyebar petir. Ledakan, guntur yang menakjubkan terdengar di jalur gunung. Petir menyambar dan sesosok kurus dengan biadab menerobos banyak penghalang di depannya. Seluruh tempat berubah menjadi berantakan di mana pun tubuhnya lewat. Lindung mendorong kekuatan Yuan di dalam tubuhnya ke batas. Dia mengerti bahwa dia harus menggunakan kecepatan tercepat untuk mencapai puncak untuk mendapatkan segel gunung dan menerima salah satu dari sepuluh tempat untuk bersaing untuk simbol ancestral Thunderbolt. Jalur gunung ini tidak diragukan lagi menjadi sangat kacau dalam menghadapi cara biadap Lindong. Pada akhirnya, banyak ahli benar-benar menyerang bersama tetapi mereka masih tidak dapat memblokir binatang buas ini seperti Lindong. Sinar hijau melesat menuju puncak dengan kecepatan mengejutkan di tengah suara gemuruh yang keras. Cah, bajingan ini, dia seperti binatang buas. Sialan, aku bahkan belum menyerang. Namun akhirnya aku mendapatkan tendangan dari dia. Wajah aku mengalami serangan darinya dan bahkan hidung aku pun roboh. Sial. Kenapa kita tidak membunuhnya bersama? Petik dua, Petik dua, Petik dua. Orang ini mungkin yang terkuat di jalur gunung ini. Kan? Sungguh sial. Kami sebenarnya berada di jalur ini bersamanya. Petik dua, Itu tidak sepenuhnya benar. Tidak ada bajingan lain yang ditagi melewati sebelumnya. Dua bajingan ini. Kim Yuan itu, ha, aku bertanya-tanya siapa yang lebih kuat ketika dua binatang diadap ini berbenturan. Petik dua. lampu hijau itu melesat ke depan saat kutukan terbang dari belakang. Namun, banyak orang menyerah tanpa daya pada saat ini. Dengan Lindong hadir, mereka mungkin tidak akan dapat mencapai puncaknya. Swoosh, Lindong benar-benar mengabaikan kutukan dari belakang saat tubuhnya melintas berlalu dengan kecepatan kilat. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat puncak yang semakin dekat ketika kegembiraan naik di matanya. Dia tahu bahwa akan ada ahli lain yang juga memimpin di dua jalur lainnya. Berhenti, hanya aku yang bisa mengambil jalur gunung ini. Petik dua, sementara pikiran ini melintas di benak Lindong. Raungan gemuruh tiba-tiba terdengar. Selanjutnya, sosok besar dibebankan ke depan saat gelombang kekuatan yang kuat mengecam Lindong. Bang, bahkan sebelum kekuatan melakukan kontak dengan Lindong, tanah di bawah runtuh karena banyak retakan menyebar dengan cepat. Ku, serangan yang tiba-tiba mendominasi ini menyebabkan cahaya dingin muncul di mata Lindong. Dia dengan erat menggenggam petir kaisar tongkat tetapi tidak menghindar. Tongkat kekuasaan diayunkan dan dengan kuat bentrok dengan kekuatan yang mendominasi. Dong, suara memekakkan telinga bergema saat angin menyapu keluar seperti badai. Meratakan hutan lebat di bawah bahu lindung tersentak saat devouring Power melonjak dalam tubuhnya, dan dengan cepat menghilangkan kekuatan yang telah menginvasi tubuhnya. Selanjutnya, dia mengangkat kepalanya hanya untuk menemukan sosok yang kuat didorong ke belakang. Akhirnya, kaki dicap di atas batu besar yang berubah menjadi debu dalam sekejap. Kekuatan yang luar biasa, sosok Koko, menstabilkan tubuhnya saat ekspresinya berubah pada saat ini. Lindung akhirnya bisa melihat bahwa orang yang datang memiliki tubuh bagian atas yang T3L4 Nege 4 nanogram. Otot-ototnya tampak menumpuk seperti logam yang membengkak sementara kekuatan berdesir di bawah kulitnya. Dia memegang palu logam yang ukurannya puluhan kaki. Gambar ini sangat merangsang mata. Keenam dalam daftar pemula. Raksasa Spirit Hammer Kin Yuan. Mata Lindung sedikit menyipit saat dia menatap menara logam besar seperti pria. Sepintas dia mengenali orang ini Tidak heran orang ini memiliki kekuatan ganas seperti itu Yang terakhir jelas bukan individu biasa Apakah kamu itu Lindong? Menara logam besar seperti pria memandang Lindong saat ekspresinya sedikit berubah Jelas, orang ini juga pernah mendengar tentang Lindong Teman, apakah mungkin bagi kamu untuk memberi jalan? Tanya Lindong dengan suara dalam Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang ini Hihi, tidakkah aku akan kehilangan kesempatan jika aku membiarkanmu lewat? Mulut Kim Yuan terbuka saat dia terkekeh. Dia mengayunkan palu logam besar di tangannya. Kamu harus bertanya palu logam ini jika kamu ingin lulus. Jangan kira aku tidak berani menyentuh kamu hanya karena rindu kecil itu Tang Sin Lian mendukung kamu. Petik 2 Kalau begitu, aku harus sedikit tidak sopan. Senyum muncul dari sudut mulut Lindong saat ia perlahan-lahan meningkatkan kekuatan cengkeramannya pada tongkat kaisar petir. Coba aku, suara Kim Yuan sekeras bel saat palu logam di tangannya menari. Bahkan udaranya sendiri meledak karena palu yang berayun. Lampu hijau terang dengan panik menyapu keluar dari dalam tubuh Lindong. Banyak tato lampu naga hijau dengan cepat naik seiring dengan auman naga. 1, 5, 10, 20, 30 Sebanyak 30 tato cahaya naga hijau berlama-lama di sekitar tubuh lindung saat raungan naga yang dalam menyebar. Bahkan udara sendiri bergetar pada saat ini, sementara riak energi yang mengerikan perlahan-lahan tersebar. Qin Yuan memandang 30 tato cahaya naga hijau di sekitar tubuh Lindong. Ekspresinya akhirnya menjadi suram. Hanya pada saat ini dia mengerti bahwa Lindung ini memang memiliki kekuatan yang agak kuat yang mendukung peningkatan reputasinya dalam Chaotic dimensi. Aku akan menghabisimu dalam satu serangan. Seekor naga hijau tertanam dalam di mata Lindong. Dia sungguh-sungguh tertawa di langit ketika roh kepahlawanannya berlari ke awan sementara tubuhnya, yang disertai dengan 30 tato lampu naga hijau, dengan cepat menembak ke arah Qin Yuan. Aku akan melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Qin Yuan tertawa marah. Majestic Yuan Power dilepaskan ke batasnya pada saat ini. Sebelum dia mengambil langkah maju. Mengangkat palu logam dengan kedua tangan. Itu jatuh dengan keras seperti dewa. Giant Spirit Skyhammer. Palu cahaya besar seribu kaki menghantam dengan keras. Setelah itu, ia disertai dengan kekuatan yang mengerikan saat menghempaskan langit. Pada akhirnya, itu tanpa ampun berbenturan dengan lindung yang maju ke depan. Di bawah beberapa tatapan kaget. Mengaung. Naga meraung dan suara nyaring menyebar dengan cara memekakkan telinga. Semua orang bisa merasakan gunung ini bergetar hebat ketika kedua kekuatan bertabrakan sementara banyak retakan besar menyebar dengan cepat seperti sarang laba-laba. Di belakang mereka, banyak pasang mata terfokus pada titik tabrakan di mana lampu hijau tiba-tiba melesat ke langit. Segera setelah itu, mereka terpana melihat palu cahaya berukuran ribuan kaki itu benar-benar hancur. Retak, palu cahaya akhirnya meledak dan palu logam hitam terbang tanpa daya ke belakang. Itu hancur berat ke tanah, menyebabkan tanah bergetar. Grup, tubuh Kin Yuan tampaknya telah mengalami pukulan berat. Mulut darah meludahkan saat dia menembak ke belakang dengan cara yang menyedihkan, menyebabkan lubang yang dalam terbentuk di tanah. Terima kasih telah memberi aku kemenangan ini. Lampu hijau berkedip di langit saat Lindung melintas dan muncul sambil memegang tongkat Kaisar Petir. Dia melihat Qin Yuan yang menyedihkan di bawah ini dan tersenyum lemah. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak dan dia menyerbu ke puncak, meninggalkan serangkaian terengah-engah. Siapa yang bisa membayangkan bahwa keenam dalam daftar Ruki sebenarnya akan dikalahkan oleh Lindung dalam satu langkah? Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Beberapa orang saling berhadapan. Mereka bisa melihat ekspresi terkejut di mata pihak lain. Satu-satunya yang ada di daftar pemula yang bisa melakukan ini kemungkinan hanya tiga orang ganas teratas. Namun, tampaknya salah satu dari mereka telah muncul. Lindong tidak punya waktu untuk peduli tentang tatapan kaget di belakangnya. Dia menaikkan kecepatannya ke batas. Akhirnya. Jari-jari kakinya menekan tanah saat dia melonjak ke atas, menembak ke arah puncak gunung. Bang, namun, saat Lindung hendak mencapai puncaknya, suara rendah dan teredam ditransmisikan ke telinganya. Sosok yang menyedihkan menembak ke arahnya dari dekat. Pada akhirnya, itu dioleskan di tanah, membentuk bekas luka yang dalam, sebelum berhenti di depan Lindong. Batuk, sosok yang menyedihkan itu terbatuk dengan keras. Mengeluarkan darah segar, penampilannya sangat menyedihkan. King Tang, Lindung menatap sosok menyedihkan ini dan terkejut. Segera setelah itu, ekspresi serius muncul di matanya. Ini karena orang ini adalah King Tang peringkat keempat daftar pendatang baru. Hanya individu kuat mana yang benar-benar mampu melukai King Tang sedemikian rupa? Lindung mengangkat kepalanya dan melihat ke arah jalan lain yang mengarah ke puncak. Selanjutnya. Matanya terfokus pada orang yang T3L4 n 4 nanogram lengan yang tubuhnya terbungkus cahaya merah darah. Ada aura jahat di matanya. Orang ini sebenarnya Sali dari klan Blood Demon Shark. Ha! Untuk berpikir bahwa kamu bisa datang ke tempat ini. Sepertinya kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Ketika Sali melihat Lindong, dia awalnya terkejut sebelum mulutnya dengan cepat tersenyum. Senyum itu sangat menyeramkan. Namun... Perjalananmu berhenti di sini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1010, Sali. Sebuah cahaya darah berombak-ombak di tubuh Sali dan dipenuhi dengan aroma yang kaya dan berdarah. Pada saat ini, dengan senyum jahat di wajahnya, dia menatap lindung yang baru saja naik ke puncak. Sementara itu, sinar merah di matanya dipenuhi dengan kebrutalan terhadap seseorang yang berani menyerang mereka sebelumnya. Dia jelas memiliki niat membunuh terhadapnya Lindong juga sedikit mengernyit ketika dia melihat Sali Yang tubuhnya dibungkus dengan cahaya darah Dia tidak berharap bahwa orang ini akan benar-benar memilih puncak ini juga Selain itu, bahkan King Teng dikalahkan olehnya Lindong menyadari betapa kuatnya King Teng Selain itu, yang terakhir sangat cepat Berdasarkan perkiraan Lindong King Teng pasti akan bisa mendapatkan salah satu dari sepuluh posisi, jika tidak ada kecelakaan yang terjadi. Namun, perjalanan King Teng ke puncak berakhir karena kehadiran Sali. Fakta bahwa dia bisa mengalahkan King Teng membuktikan betapa kuatnya Sali. Seorang anggota klan Hiu Darah Iblis. Dia memang memenuhi reputasinya. Apakah kamu baik-baik saja? Lindong menunduk dan bertanya pada King Teng. Batuk. Teng dengan paksa mengangkat dirinya dari tanah, menyeka jejak darah di sudut bibirnya. Dia menatap Lindong, yang bergegas. Ekspresinya sedikit rumit ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ada yang salah dengan orang ini. Awalnya, kami cukup berimbang. Namun, kekuatannya tiba-tiba melambung. Bodoh-bodoh, ini adalah teknik rahasia klan Blood Demon Shark aku. Itu menguapkan darah di tubuhku untuk meningkatkan kekuatanku. Meskipun ada beberapa efek jangka panjang, itu akan baik-baik saja selama aku membunuh kalian berdua dan menyerap darah esensi di tubuhmu. Sali membuka mulutnya untuk tersenyum. Giginya mengertak dan mengeluarkan kilatan dingin yang menakutkan. Sali memutar lehernya. Tulangnya mengeluarkan suara retak yang jelas saat ia mengulurkan jarinya dan melengkungkannya ke arah Lindong. Bocah kecil. Bukankah kamu bertindak dengan cara yang sangat sombong sebelumnya? Mengapa kamu tidak datang dan mencobanya sekarang?" Petik 2. Kepalanya menoleh ke puncak lain setelah kata-katanya terdengar. Dia tertawa dengan cara yang aneh. Kemungkinan saling juga telah berselisih dengan gadis kecil itu dari klan paus sage immortal sekarang. Hehe. He, gadis kecil itu harus berakhir dalam keadaan yang agak menyedihkan. Petik 2. Kilatan dingin yang tajam melintas di mata Lindong yang menyipit setelah dia mendengar ini. Dia berbicara dengan lembut. Kamu akan kecewa dengan hasilnya. Wanita muda bernama Saling itu memang cukup kuat. Bahkan, kemungkinan dia memiliki kualifikasi untuk masuk 10 besar dalam daftar pemula. Namun, Mulingshan juga bukan kesemak lembut dan bahkan Lindong tidak dapat sepenuhnya menguraikan rahasia dalam gadis kecil itu. Karena itu. Dia tidak percaya bahwa Saling dapat dengan mudah mengalahkan Mulingshan dalam pertarungan nyata. Apakah begitu? Sali meringkuk mulutnya dengan jijik. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, jangan bicara tentang mereka. Aku ingin mengklaim nyawamu yang kecil lebih dulu. Jika gadis kecil itu berhasil selamat, aku akan melemparkan mayatmu padanya. Kemungkinan ekspresinya akan cukup menyenangkan untuk dilihat. Petik 2 Kakak King Teng, mengapa kamu tidak menyerahkan lawan ini kepadaku? Lindong berkata dengan lembut kepada King Teng. Aku sudah kalah, secara alami. Kamu harus melakukan pertempuran. Hati-hati, King Teng mengangguk dengan senyum pahit. Ekspresi ganas melintas di matanya saat dia berbicara dengan suara yang padat. Lumpuhkan bajingan ini. Itu rencanaku. Lindong tersenyum pada King Teng. Tangannya perlahan mengencangkan cengkeramannya pada tongkat kaisar petirnya. Cahaya petir mengalir sedikit demi sedikit saat suara mendesis berdengung terus-menerus. Dua gelandangan tunawisma, tak satu pun dari kamu akan melarikan diri. Petik 2. Sali tertawa dengan tegang. Lampu merah tiba-tiba muncul di matanya. Dia mengepalkan tangannya dan mungkin untuk melihat skala berwarna merah muncul di permukaan tubuhnya. Kedua tangannya melengkung sebelum berubah menjadi dua bilah tulang darah yang ganas. Sebuah cahaya dingin mengalir di atas tulang belulangnya dan ruang itu sendiri tampaknya sedikit bergerak. Swoosh! Sali saat ini seperti monster yang bersisik. Mata merahnya menatap lurus ke arah Lindong. Tiba-tiba, setelah mengeluarkan tawa yang aneh, tubuhnya melintas sebelum sinar merah memotong udara dan menembak langsung ke arah Lindong. Desir-desir! Lampu pisau merah darah langsung merobek udara pada saat ini. Menusuk ke tenggorokan lindung dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Cahaya kilat melonjak pada tongkat kaisar cahaya. Itu dengan cepat berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang melesat maju dan dengan kejam menyerang tepat ke titik di mana dua bilah pedang berpotongan. Dentang, suara logam muncul sebelum hembusan liar dan keras menyapu ke depan. Batu-batu besar di tanah sekitarnya dipukul olehnya dan meledak menjadi debu. Swash swash swash, angin kencang menyapu sebelum sosok cahaya berdarah muncul di belakang lindung dalam sekejap. Shark titrip, lampu darah tergagap seperti badai. Setiap sinar darah berubah menjadi gigi hiu yang sangat tajam yang dipenuhi dengan ketajaman yang mengejutkan. Bahkan, itu sangat tajam sehingga bahkan seorang ahli tahap kehidupan mendalam sekalipun mengalami kesulitan menjaganya. Sali bukan individu yang baik hati dan serangannya tanpa ampun. Jelas, dia berniat untuk membunuh mereka. Penangkal petir, mata lindung tenggelam saat dia mendeteksi angin tajam yang mengejutkan dari belakang. Tiba-tiba, dia membanting petir kaisar tongkat di tangannya dengan berat ke tanah. Segera setelah itu, kilat terang menyebar dengan gila sebelum mereka berubah menjadi penghalang kilat yang melindunginya. Bang-bang-bang, cahaya darah dengan kejam menabrak penghalang petir dan guntur yang mengejutkan menyebar. Meskipun serangan seperti itu menyebabkan riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di penghalang petir, itu akhirnya tidak dapat menembus penghalang. Terbukti, pelanggaran dan pertahanan Lindung semakin dekat dengan kesempurnaan setelah dia mendapatkan Lightning Emperor Skepter. Riak menyebar melintasi penghalang kilat. Pada saat tertentu, kilatan dingin melintas di mata Lindong. Tongkat kaisar petir di tangannya tiba-tiba melesat ke depan. Itu seperti kilat yang merobek langit malam saat menembus penghalang petir dan serangan cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, itu sangat menghantam sosok seperti hantu di belakang. Ledakan, guntur yang meredam menyebar dan sosok itu bergetar hebat. Serangan di langit menghilang ketika sosok itu mundur beberapa langkah. Ada kilat sesekali berkedip di atas tubuh yang ditutupi oleh cahaya darah. Pelanggaran dan pertahanan yang layak. Sali tersenyum ganas. Dia menggosok dadanya, yang telah dipukul oleh tongkat kaisar petir Lindong. Tempat itu telah berubah menjadi hangus. Namun, setelah dia menyeka tempat itu dengan tangannya, tempat yang hangus itu menghilang. Sebaliknya, sisik berwarna darah di bawahnya, memancarkan aura tegas dan tidak bisa dihancurkan. Meskipun tongkatmu cukup kuat, itu tidak dapat menghancurkan skala hiu skala iblisku. Mata Lindong menyipit saat dia melihat lapisan aneh pada tubuh Sali. Lampu merah darah terus berkedip secara misterius. Pada saat kontak sebelumnya, Lindong jelas bisa merasakan bahwa kekuatan besar yang ditransfer ke tubuh Sali telah tersebar dan dipecah oleh lapisan kulit kerak. Benda itu memang cukup misterius. Lindong, kulit skala Sali adalah teknik rahasia klan Blut Demon Shark. Ini bukan seni bela diri. Sebagai gantinya. Itu terbentuk dari ratusan juta semut hiu darah iblis. Semut-semut itu mampu melahap berbagai jenis energi dan sangat sulit untuk menerobos. King Tang balik berteriak, sebelumnya, dia sangat menderita karena ini. Kulit skala itu sebenarnya adalah makhluk hidup. lindung diam-diam terkejut, tidak heran dia merasa kulit bersisik ini sangat aneh. Itu sebenarnya dibuat dengan mengumpulkan mereka yang disebut semut hiu darah iblis bersama-sama. Seranganmu tidak berguna untukku. Namun, seranganku bisa mengklaim nyawamu yang lemah. Sali tertawa ke arah langit. Tubuhnya sekali lagi menembak sebelum serangan tajam dilepaskan. Mengelilingi Lindong dalam prosesnya. Bagaimana bisa manusia biasa-biasa saja seperti kamu membandingkan dengan anggota klan Blood Demon Shark aku? Mata Lindong acuh tak acuh. Dia mengabaikan tawa sombong Sali karena dia juga bergegas maju dan menghindari serangan Sali. Tongkat kaisar petir di tangannya menggambar busur aneh dan sekali lagi menabrak Sali. Seperti yang aku katakan, kamu tidak dapat menyakiti aku selama aku memiliki skin skala hiu iblis aku. Sali mengejek setelah melihat ini. Kekuatan di belakang tongkat kerajaan di tangan lindung tidak berkurang. Senyum dingin terangkat ke wajahnya tepat saat tongkatnya akan mengenai tubuh Sali. Kalau begitu, yang perlu aku lakukan hanyalah menghancurkan kulit hiu kamu. Dengan kekuatanmu, Sali diejek, mata lindung sedingin es. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Orang bisa melihat formasi cahaya seukuran telapak tangan aneh tiba-tiba muncul di ujung tongkat kaisar petir. Formasi diputar sebelum kekuatan aneh tiba-tiba meletus. Cici, petik 2, sinar cahaya misterius keluar dari formasi cahaya dan menyerang dada Sali. Setelah sinar cahaya mencapai target, Orang bisa melihat kulit hiu skala iblis di tubuh Sali memancarkan pekikan yang menyedihkan. Di bawah iluminasi dari sinar cahaya itu, sebuah lubang seukuran kepalan tangan benar-benar muncul pada kulit sisik yang tampak keras dan tak bisa dihancurkan itu. Bahkan, kelihatannya kulit sisik itu hancur. Tanpa sisikmu, apa kamu? Lindung menatap seorang Sali, yang ekspresinya berubah drastis sebelum dia membuka bibirnya dan tersenyum. Tepat. Dengan sentakan lengannya, simbol lampu naga hijau muncul, mengikuti yang bersama-sama dengan kekuatan liar dan kekerasan. Tongkat kaisar petir di tangannya tanpa ampun memukul lubang yang terkikis di skin shark sekali-sekali. Bang, suara rendah yang memekakkan telinga bergema di puncak gunung. Tubuh Sali terbang mundur. Setelah itu, dia meludahkan seteguk darah dan mendarat dengan berat ke tanah.